Jangan pernah menyerah dalam mengejar impianmu. Kekayaan akan mengikuti. Saya sudah 10 tahun bekerja broro, masih belum kaya juga. Apa yang salah dengan impianku? Mengejar impian dan menjadi kaya adalah hal yang baik. Tapi harus paham Bro bahwa itu tidak akan terjadi dalam semalam. Kadang-kadang, Udah banting tulang kayak ayam geprek selama bertahun-tahun. Masih belum sukses-sukses. Namun, jangan sampai itu membuatmu menyerah. Teruslah banting tulangmu, teruslah jadi ayam geprek, dan teruslah berpikir positif. Siapa tahu, keberuntungan akan segera mengikuti.